miliar, 2 miliar, 3 miliar satu, satu, satu kapan kayanya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya di puno Singgi official teman-teman nyambung video yang kemarin yang kaya takut miskin yang miskin nggak takut kaya memang begitu kenyataannya kan Nah kenapa orang kaya Sebenarnya dia kaya apakah kagak sih gitu apakah kalau kaya itu banyak uangnya terus kalau nih ya, kalau ya kita bicara kalau kalau ditelusuri apakah kekayaannya itu Ya kan, kekayaannya lebih banyak dari utangnya. Misalkan, utangnya juga sekarang semakin besar, tapi kan nggak ada yang tahu. Taunya di nya sos sos di sosmed itu ada uangnya banyak aja, begitu ya kan? Nah, teman-teman, bayangin tuh. Jadi, kalau yang kaya nya gitu ya kan? ya kayak. <gadinya> Jadi kan semua kan ada sebenarnya ya tinggal jumlah total kekayaan dikurangi dengan total utang. Nah, begitu. Terus dikurangi jumlah keinginan. Semakin besar keinginan, ya kan? Semakin <gadinya> Ya gak tahu dah. <gadinya> Kemudian juga Biaya e, gaya hidup semakin banyak uang, semakin gaya hidupnya makin tinggi. Teman-teman, semakin keinginannya tinggi, gaya hidupnya makin tinggi. Nah, kalau orang miskin, apa sih yang dipikirin? Apa sih keinginannya? Berapa sih utangnya? Apakah sama dengan utangnya orang yang banyak uangnya? Kan enggak juga, beda lagi ya kan? yakin nggak sih? saya juga bingung ya. ada orang keinginannya itu begini, yang ini pengen ini, ngelihat temannya ini pengennya begini, ngeliat ini pengennya ini. akhirnya pusing sendiri teman -teman. yang youtuber pengen subscribe banyak, <laughs> drop sukses semakin bukannya tambah dapat banyak subscribe, malah subscribe hilang hmm. sebenarnya di Indonesia ini ya kan banyakkan orang kaya, apa orang miskin sih sebenarnya saya juga bingung itu sehingga kita harus punya persiapan nanti 2023 Kemarin nih saya ya kan, saya nongkrong di warung kopi gitu ya, dari ada dialog kayak gini. Kok sekarang makin hari makin susah aja? Sebenarnya ya teman-teman ya, hal ini bukan zamannya sekarang aja. Dulu nih waktu ya kan waktu zamannya kemerdekaan, zamannya Pak Karno deh, terus zamannya uh, Pak Harto, zamannya Megawati, zamannya Gus zamannya SBY, ya kan, zamannya Habibie, sampai nih zamannya Pak Jokowi Perhatikan deh, tukang Dulu orang ngomong, makin hari makin susah, makin tahun ke tahun makin susah ya. Sebenarnya itu kita ini seperti stereotip. Dari dulu pasti ngomongnya itu terus tuh. Makin hari makin susah. Makin hari makin susah. Coba ya teman-teman kita kita sekali-sekali dibalik. Makin hari makin gampang ya. <laughs> Kayaknya makin... Makin tahun, makin ke tahun, makin gampang ya. <San> kita coba berpikir dari eh, keluar eh, versi lain ya. Pembicaraan makanya saya malas kayak lanjutin ujung-ujungnya ya pembicaraan ya makin membebani otak kita. Sebenarnya susah senang gampang mudah itu tergantung apa yang kita pikirkan. Nah, teman-teman. Atau coba perhatikan deh. Pres eh, ini nyambungnya presidennya akan datang. Dari dulu presidennya begitu-gitu, ganti ganti ganti orang, presidennya begitu begitu terus. Zamannya begitu begitu terus. Mungkin ya Coba perhatikan. Seandainya nih ya, seandainya tahun depan kita ganti presiden, presiden yang ini ini ini, udahlah saya mah nggak percaya, katakanlah begitu, katakanlah. Kenapa? Ada kesamaan dari presiden yang pertama sampai presiden yang saat sekarang coba perhatikan semuanya presiden yang pertama sampai yang Jokowi ini nih Pak Jokowi semuanya presidennya tidak ada kumisnya ya kan Aduh <bentar>. Bagaimana kalau kita viralkan tahun setelah era Pak Jokowi ini presidennya wajib nggak semacam macam wajib berkumis <laughs> mungkin itu menjadi tolak awal kali ya tolak awal sebuah perubahan yang lebih baik gitu ya kan jadi ke depan Indonesia tidak akan gersang minimal punya kumis <laughs> ya kan sekarang gini nih seorang yang tidak ada kumis dan ada berkumis ya kan? setidaknya Tuh, yang berkumis rungi. itu <laughs> lebih berwibawa teman-teman <laughs> juga takutin kita contoh kita lihat kasus presiden salah satu presiden yang berkumis dan paling disegani ya kan yaitu Presiden Saddam Hussein bayangin tuh karomahnya, iya kan? Wah, harismanya bisa membuat negara Irak begitu, ya kan? Wah, berani, tegas, ya kan? Ya, semuanya kan tergantung di dalam diri, tapi tidaknya setidaknya menampilkan sebuah ketegasan dulu. Baru melihat aja udah langsung berkumis saja langsung hm, hm, gitu. <laughs> Nih yang suka ya kan yang setuju atau yang setuju ya kan tahun presiden tahun depan era tahun depan berkumis silakan komen di bawah ya teman-teman <laughs> Yang yang tidak setuju nggak usah komen. <laughs> yang setuju aja, yang setuju. Atau kalau nggak setuju ya silahkan gunakan argumen kalian komen di bawah. Bagaimana kalau tahun berikutnya bangsa Indonesia ini punya presiden yang berkumis tebal, presiden yang berkumis. Tebal. Ya, teman-teman. Jangan bosan uh, nonton channel saya ini sebab yang nonton channel saya ini yang lihat video ini tanpa skip saya tidak jemu-jemunya untuk mendoakan semoga yang nonton video saya sampai selesai tanpa skip uangnya ditambah 10 miliar teman-teman, amin ya Robbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.